nita Slot ya bosku Oke okay, kali ini kita main di status of Olympus Atau yang dikenal kakek Zeus Dengan ditemani Situs Garuda 138 situs slot gacor saat ini Untuk hari ini kita bawa modal 50 langsung ke 6000 Spin cepat atau spin tengah 30 spin ya. Nah Semoga di sini kita langsung dikasih skater atau perkalian di luar skater ya. Mantap sih lah ya, nyambut cewek nih. Petir. Yuk, dikasihnya skater gratis yang pertama. Siapa tahu ada isi yang lumayan banyak. tetap oke okay. tekan kali dua biasanya kali-kali dua lo yang nyangkut kali ini, kali ini mewah nah, nantap juga ini mungkin lagi kali empat nice banget kumpul-kumpul perkalian dulu ya mumpung sepinya masih banyak sepin bos wah sempat amat nih sepinannya wah sepin waduh cuma 90 kan. parah men gak sesuai yang diharapkan ya bos <tuh> waduh hahaha <tuh> <tuh> Paramen, paramen. Gak sesuai yang diharapkan profit banyak gitu lo. Us, us. Gimana sih kau? Mantep, mantep. Oke. Okay. Udah, turun lagi todonya. Akan jadi topik. Oh. siaga ya, dua nih, Juk. nah apa yang baca? tipnya dong, please, plus, waduh, nah itu kali lima, adik kali lima, sekarang juga kali lima juga akan nggak sama Gak ada isinya, tapi si ini udah naik di seratus ke atas ya. What uh the -huh. oke okay lah gak apa-apa ya tinggal delapan lagi 7 6 untuk perkaliannya sudah 18 ditambah lagi kali 2 ya bos jadi udah 20 Bosku. Oke kita lanjutkan Di sepin Turbonya 30 juga ya 30 spin juga Nah buat teman-teman yang belum Subscribe Di channel minus slot ini Silahkan di subscribe dulu Diaktifkan tombol Loncengnya karena setiap hari Kita upload konten Jauh siap buat atau kakek umus Atau goddess of olympus ya Dengan ditemani situ smooth gacor saat ini ya Buat saya bosku ya Buat saya mainnya di Garungka 138 kalau nah, kalian gimana nih Mas, anda ikutan main di 138. Nah, depan, langsung botok. banyak bonus yang menarik juga di sana. Langsung saja di, -set di, -set di -set. Langsung Nih, sepertinya spin 20 ya Habis itu kita langsung caput aja Buat teman-teman terima kasih banyak yang sudah nonton Yang sudah bantu like, bantu komen, bantu share Terima kasih banyak tetap semangat bantu-bantu ya selalu support karena kita setiap hari upload jadi ramekan bosku untuk konten hari ini cukup sampai sini saja ya oke okay. jangan lupa di share biar ramai biar semangat ya oke okay, terima kasih banyak, sehat selalu jumpa lagi di konten selanjutnya dadah